Sugeng dalu, sederet sederek Rahayu salam budaya. Niki persiapan bade silaturahsa teng Surabaya. Gae di Pon kados Kadus Pion Pambagione. Niki tasik persiapan rencang-rencang bade silaturahsa teng Surabaya dan tersun. aku kasih aja belakang dua kali pemberangkatan yang pertama berangkat ini enggak, anu propertine mas kopine gak umum iki custom tentu ra penak lho ra <laughs> penak lho nggih kang ngenjang niku talente mas iki talene berangkat song Surabaya oh, ayo ya, ayo areja nah, hati niki melani wonten MC manten wonten hmm. seni tari pedalangan karawitan kalian kriya dan lain sebagainya, sanggar seni. Jadi yeah. kita di sini belajar bersama, belajar seni bersama. Nonton. saya masih cerita nih, biar ya, mas. Dan ini. ini, ini sing, Ya buat teman-teman, kalau ingin bersilaturahmi atau silaturahsa dengan hasil jati, hubungi kontak person, oke? Okay? Wonten yang deskripsi video ini, rahayu. Barang-barangnya sama? Mas. Masé ngantuk tuh Mas. Asyik, mas. Hati-hati <laughs> oh. Mas ya. <laughs> Berangkat dhisik Mas. Amin amin amin. Mas ya. Kat? Kat? Mas. Janggol. <laughs> gue... Mas kidung menceritakan tentang terjadinya kesedihan jahranan Kalih reok ponorogo mudahin membawa properti dan kostum besok disusul kali teman-teman kita berdoa dulu semoga perjalanannya aman lancar dan selamat sampai tujuan. Amin. E, eh, doa manglai. Doa dari gue juga semoga selamat. Kalau saya hati-hati di jalan. Niki bade berangkat lur. Hati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Spektran, Biar ban. hati jati. nyawa biji. mas, namanya ini kita bisa di sangoni urung aja nih Sampun lah sebenernya. oh, maknanya ini urung sangoni ngomong aja mas Mas, kayak gitu ngopi-ngopi ini di dalam loh Sampun yang penting sangoni hati-hati loh mas yo. sampai ketemu besok mas siap ini ngetol ini mas. Alhamdulillah rombongan pertama properti sudah berangkat ini rombongan kedua talent gua ya, ya okay. semangat Hidupnya. kapan silaturahmi ke Surabaya Genteot gawanannya wah Okay, yeah. Hati -hati, ya hati-hati <laughs> ya bebas oke, okay, siap nah, ini saat dirinya bedal ini nyewon panggestu matang bapak ibu pakci kali ibu nana selaku pembina sanggar seni arzat saki ini kru akan berangkat ke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 kita jumpa lagi Yuk. nanti di Surabaya, oke? mas mas, mas yang Surabaya <laughs> mas <matin. laughs> sarapan oh, soto <laughs> ngantuk kabel tuh mas, harusnya bodol mas mas, disangun ini loh mas disangun ini loh mas nah, <tongan> ini loh mas, bolsnya ini loh mas ya. latar buri mas, latar buri oh bon oh iya. bon, latar buri ganti Ya, kasih Lur. ini kan <tongan> aja seleng pet meh seleng pet meh oke bismillahirrahmanirrahim iya pak si, ilur, nangka oke, mantap, mantap Sakderengi kita awiti gladi bersih, ing dalu meniko monggo kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa milai. Pungkas. Saya <laughs> Freeport, semangat tetap semangat berdoa, rezeki dan baik. Oh, halo, oh. oh. iya. Oh. Pin, pin, dolpin, pin, dolpin, iki lo dolpin, dolpin. dolpin. dolpin. kamera kepalanya.